Hepatitis Misterius, anak saya dua tahun yang lalu, 2019, kena ciri-cirinya seperti ini e, Kencingnya itu merah, kayak betadine gitu Matanya kuning, kulitnya kuning, tenaganya lemah, nafsu makan gak ada itu Kemudian e, pengobatannya gimana? Ya tentunya ke dokter Ke dokter Terus kemudian direbusin EC atau kerang sungai Itu nanti airnya yang diminum Kemudian parutan kunyit dan temulawak juga di blender Nanti diminum tersendiri Itu dosisnya seberapa Nggak apa-apa, banyak-banyak Nggak apa-apa itu Minum aja yang banyak Nah kemudian ini EC-nya nih Ini nanti direbus Kalau direbus nanti airnya diminum Itu ampuh Betul ampuh itu Ampuh betul itu